Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Saya sedikit ingin membagikan Informasi tentang Pisang kapendis Kebetulan saya sedang Menanam Pisang kapendis lor. Untuk pisangnya ada di Kebun Mari ikuti saya terus Jangan lupa like dan subscribe Agar channel saya bisa berkembang Sebenarnya, masih ada di kebun. itu pisangnya lur, pisang saya tanam satu tahun, satu tahun. Jadi untuk musim penghujan yang kemarin, tahun kemarin dan sekarang sudah. Dan kebetulan ada yang sudah berbuah lur, satu tahun sudah berbuah untuk buahnya mulai dari jantung dan hingga sekarang kebetulan saya ada sedikit mengambil video, jadi nanti saya sisipkan di dalam video ini jadi saya terus, mari kita mendekat untuk pisangnya itu dia lurus pisang di saya itu pisangnya nah itu dia pisangnya dan sudah ada anaknya anaknya ada tiga saya sudah pindahkan ini yang satu terus saya pindah lagi ini ini saya pindah sekitar satu minggu Ini pisang, pisang ini, dia rendah sekali mungkin cuman sekitar sampai 2 meter ini baru pertama kali untuk menanam jadi uh, semuanya prosesnya belum begitu mengenal jadi nanti sampai lalu saya terus belajar dan belajar untuk bisa menghasilkan pisang kapelis yang bagus ini ya, anaknya ada satu, saya biarkan saja biar nanti setelah itu dipotong yang ini nanti jadi induk lagi ini juga ada itu yang anaknya ada tiga nanti kalau sudah besar bisa dipindah Terus sebelah sana Juga ada Itu anaknya ada dua Anaknya ada dua lor Terus yang sebelah sana Kemungkinan untuk Sekitar tujuh bulan lagi Ada yang Sudah jantung pisangnya Sudah keluar itu yang besar-besar ada banyak Lur dan semuanya ada anak jadi bisa di berbanyak lagi bisa memenuhi kebun ini ini juga ada biasanya banyak oke Nanti saya akan sisipkan, mulai dari awal, mulai dari awal pisang ini, mulai dari jantung sampai berbuah sampai sekarang pisang kapendis hampir sudah masak sedikit bentar lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dalam video kali ini adalah tanduran gedang mencoba untuk menanam pisang kapendis di musim kemarau, sebetulnya untuk tanamnya sudah pas hari e, penghujan kemarin jadi untuk sampai sekarang mungkin sekitar enam bulan ini yang paling besar sudah ada jantungnya lor nah itu terlihat jantung pisang kapendis semoga aja nanti buahnya bagus untuk percobaan untuk pisang saya ada sekitar 18 cuman banyak yang mati dikarenakan kurang air itu pisangnya 18, semuanya tapi banyak yang mati tinggal berapa ini tapi anaknya banyak nanti bisa di tanam yang kosong-kosong ini perkembangan gedang kok gedang pisang kapendisnya sudah pilih lagi patang lirang eh papa itu paling lima 0 5 0 0 0 0 ini perkembangan untuk pisang kapendis ini berumur 0 0 mungkin ada tiga minggu dua mingguan lah atau tiga minggu satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh berdelapan pira-ndok itu anjel ya tujuh kurang banyak jadi orang gede-gede apa nih? 1,2,3,4,5,6,7,8 8 kita lihat aja untuk perkembangannya lor saya akan terus gitu mengikuti perkembangan ini toba besok untuk percobaan dikarenakan kurang banyu, kurang air. Perkembangan pisang kapendis. Tadi kesempatan sore hari ini. pisangnya di lebih, tapi ya cuman pakai sanyo. Hai, untuk anaknya ada tiga juga sudah makin besar